termasuk pekerjaan yang cocok juga mengenai rezeki bagi orang-orang yang lahir dengan weton atau hari dan pasaran tertentu. Yang saya maksud dengan Petung Jawa adalah petung yang berhubungan dengan hari serta pasaran, juga wuku termasuk paringkelan. Petung Jawa ini biasanya digunakan untuk dijadikan pedoman dalam perjalanan hidup yang berhubungan dengan kegiatan yang sangat sakral. Contoh umpamanya, untuk menghitung perjodohan Ini berpedoman dengan hari kelahiran Baik hari kelahirannya calon laki-laki Maupun calon pasangan yang perempuan Dalam petong Jawa ada yang namanya paringkelan soman. Paringkelan soman ini disebut paringkelan poncosudo Maksudnya poncosudo itu nilai neptu dari pasaran Baik pasangan laki-laki dan perempuan Itu dijumlahkan Kemudian ketemunya berapa Lalu dikurangi 5 atau disuduh 5 Dengan kelipatannya Kemudian sisanya ada berapa Contoh umpamanya yang Laki-laki lahir pada hari Rebu Paing. Ini nilai Neptunya 16 Kemudian yang perempuan lahir pada hari Jumat Legi Nilai Neptunya 11 Kemudian Dijumlahkan antara 16 dan 11 Sama dengan 27 lalu dikurangi 5 dengan kelipatannya Sisanya ada 2 2 ini dalam pitung jawa jatuh ringkel lungguh Jika sisa 3 jatuh ringkel gendong Sisa 4 jatuh ringkel loro atau sakit Kalau dikurangi 5 tidak ada sisa Maka jatuhnya ringkel pati kalau sisa satu, jatuhnya itu seri Sedangkan paringkelan suman atau jodoh pinasti itu ada lima Yang disebut satu seri, dua lungguh, tiga gendong, empat loro, lima pati Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan Pasangan calon pengantin yang mana weton dari pihak laki-laki dan perempuan disatukan dan dijumlahkan ketemunya berapa kemudian dikurangi lima dengan kelipatannya dan sisanya ada berapa hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan kemudian artinya Sri Lungguh Gendong Loro dan Pati Sri itu artinya rejeki orang yang menjalankan perjuduan yang ketemunya hitungan Sri biasanya rezekinya akan selalu ada dan akan terus mengalir sehingga kehidupannya akan selalu berbahagia karena rezekinya terus mengalir. Kemudian yang kedua, Lungguh. Lungguh itu bisa kedudukan. Tetapi di sini Lungguh yang tidak mau berusaha, tidak mau berkarya selain hanya duduk. Perjuduan yang ketemunya nomor dua atau Lungguh biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain menjadi pengangguran yang berkepanjangan karena tidak mau berusaha bahkan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari teman-teman atau dari orang lain kemudian ketemu tiga itu yang namanya gendong gendong itu membawa beban perjodohan yang ketemunya hitungan nomor tiga atau gendong ini akan mengalami beban hidup yang sangat luar biasa lalu yang keempat atau sisa empat loro Loro itu sakit. Perjuduan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro biasanya sering sakit-sakitan. Baik sakitnya yang pasangan perempuan maupun pasangan yang laki-laki. Ini akan selalu bergantian. Yang kemudian yang nomor lima pati. Pati itu artinya mati. Menuju pati dalam perjuduan yang ketemunya hitungan nomor lima.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 Menurut saya, kebutuhan untuk hidup itu diantaranya satu, sehat, selamat dalam perjalanan hidup, dan bisa netepi wajib pengurit, atau memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu jelas harus makan. Jangan sampai kurang yang dimakan. Orang hidup juga harus nyandang. Tetapi jangan sampai nyandang utang, Apalagi nyandang susah, sulit dibayangkan. Jika punya kemauan, apa saja, besar maupun kecilnya harus bisa terlaksana dan bisa tercapai. Nah, ini yang perlu kita benahi dan kita cari jalan keluarnya. Jalan keluarnya lewat mana? Monggo kita cari bersama-sama supaya bisa tercapai dan dengan sempurna. Artinya sempurna itu genap, tidak kurang juga tidak lebih. Kalau kurang mau cari kemana, kalau lebih juga mau ditaruh di mana.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 tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan weton dan hari kelahiran ini tidak bisa dianggap remeh. Hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan itu sangat penting dalam perjalanan seseorang. Nilai neptu itu sendiri diawali dari yang paling rendah yaitu nilainya 7 sampai dengan yang paling tinggi nilainya 18. Yang terendah hari Selasa Wage itu nilai neptunya tujuh, dan yang paling tinggi hari Sabtu Pahing nilai neptunya delapan belas. Dari hari dan kelahiran inilah kemudian semua yang mencakup karakter dan watak seseorang ini bisa diketahui. Hari pada umumnya itu ada tujuh, dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran itu ada lima, dari Legi. Paiing, Pon, Wage dan Kliwon Nah, sebelum saya menjelaskan tentang weton, sebaiknya saya sampaikan dulu asal muasal hari dan pasaran itu sendiri, supaya lebih jelas dalam penerapannya nanti. Hari dan pasaran itu awalnya dikarang oleh seorang Brahmana yang bernama Empuradi. Empuradi ini sebenarnya dewa yang bernama Sang Yang Suryo. Sang yang Suryo ini yang menyamar sebagai manusia yang menjadi brahmana pada waktu itu, kembali dengan hari tujuh. Hari tujuh itu zaman Jawa kuno dinamakan Sabtaworo. Sabtaworo itu antara lain satu hari Radite. Radite itu berasal dari dayanya sang yang Suryo atau matahari yang sekarang menjadi namanya hari Minggu. Kemudian yang kedua hari Somo. Somo ini berasal dari dayanya Sang Hyang Condro atau bulan yang sekarang namanya hari Senin Lalu yang ketiga, hari Anggoro Anggoro ini berasal dari dayanya Sang Hyang Kartiko atau bintang yang sekarang namanya menjadi hari Selasa Kemudian yang keempat, hari Budho Budho ini berasal dari dayanya bumi atau tanah yang sekarang namanya hari Rabu Lalu yang kelima hari Respati Respati ini berasal dari dayanya api Yang sekarang namanya hari Kamis Lalu yang keenam hari Sukro Sukro itu berasal dari dayanya air Yang sekarang namanya hari Jumat Lalu yang terakhir atau yang ketujuh hari Tumpak Tumpak itu berasal dari dayanya angin Yang sekarang namanya menjadi hari Sabtu ini asal-muasal hari tujuh yang dikarang oleh Empu Rati Yang sekarang kita pergunakan setiap harinya Kemudian pasaran limo Pasaran limo ini dulu namanya hari Poncoworo Yang sekarang menjadi pasaran limo Pasaran limo itu antara lain hari Sri dengan cahaya putih Atau petak yang sekarang namanya menjadi pasaran legi Lalu yang kedua hari Brahma dari cahaya kuning atau jenih, yang sekarang namanya menjadi pasaran pahing Dan yang ketiga hari kolo Dengan cahaya merah atau abrik, yang sekarang namanya menjadi pasaran pon Lalu yang keempat hari wisnu Dengan cahaya hitam atau cemeng Yang sekarang namanya menjadi pasaran wagi Dan yang kelima hari guru dengan cahaya Moncowarno yang sekarang namanya menjadi Pasaran Kliwon Inilah nama-nama hari dan pasaran yang dikarang oleh Mpurati Sekarang saya lanjutkan dengan orang-orang yang lahir di hari Pon. Weton Pon mempunyai sifat, watak, dan karakter dalam kamar seperti Lakuning Rembulan atau perjalanannya bulan Kamar ini menunjukkan bahwa orang yang lahir di hari Rebu Pon Mereka termasuk orang-orang yang teduh hatinya Dan pandai menentramkan hati orang lain Tetapi pendiriannya selalu berubah ubah Berdasarkan petong Jawa, weton Rebu Pon ini memiliki neptu 14 Neptu ini diperoleh dari penjumlahan antara hari Rabu nilainya 7 Dan pasaran pon itu nilai neptunya juga 7 Nilai 14 ini jatuhnya air, dalam hitungan Nogodino. Posisi Nogodino atau ujung hari ada di selatan. Kemudian watak dan karakter orang weton Rebupon. Orang yang lahir di hari Rebupon ini pandai menentramkan hati orang lain. Jiwanya serta sosialnya tinggi. Penampilannya selalu dijaga, suka bekerja dan punya selera yang sangat tinggi. Selain itu, watak yang digambarkan seperti lakuneng rembulan juga memiliki sifat yang buruk, yang tidak teguh pendiriannya, seperti rembulan yang selalu berganti wajah, tidak bisa disiplin, kurang bertanggung jawab, dan sering menyepelekan sesuatu yang sangat penting. Terkadang mereka juga yang angkuh, tidak bisa disaingi oleh orang lain maupun teman-temannya lalu pekerjaan yang cocok dengan sifat serta watak dan karakter yang dimilikinya tadi orang woton rebupon ini cenderung lebih cocok bekerja sebagai seniman atau orang yang menjual kemampuannya untuk mendapatkan nafkah dengan sikap yang urakan, tidak disiplin dan tidak bisa memegang tanggung jawab akan kontradiktif bila dipasangkan dengan pekerjaan yang sebagai karyawan atau proses lainnya. Nah, kemudian soal rezeki, orang yang lahir di hari rebupon neptu 14 neptu tersebut terbilang cukup besar, maka rezekinya akan selalu mengalir. Ibaratnya seperti batang padi, dipotong akan tumbuh kembali, dipotong akan tumbuh kembali. Itu dari orang-orang yang lahir rebupon yang berhubungan dengan rezeki lalu dengan jodoh pinasti. Weton Rebu Pon memiliki nilai neptu 14. Dengan jumlah neptu tersebut, mereka akan cocok dan ketemu dengan jodoh pinastinya dengan orang-orang yang neptunya 12, 17. Jumlah neptu ini bisa ditemukan pada orang-orang yang dengan Weton Senen Kliwon, Slausopaheng, Rebu Legi, Kemeswage, Kemis Kliwon dan Sabtu Kliwon. Ini ketemu jodoh pinasti. Jodoh pinasti itu berdasarkan perhitungan hari dan pasaran bagi calon pengantin yang mau membangun rumah tangga. Bila berjodoh dengan orang-orang yang memiliki weton, seperti yang saya sampaikan tadi, ini akan memperoleh kemuliaan hidup dalam berumah tangga. Rumah tangganya akan selalu langgeng, juga rezekinya akan selalu melimpah dan membawa barokah. Terus, bagaimana dengan orang-orang yang sudah menikah tetapi ketemunya bukan jodoh? Pinasti solusinya ada cara yang harus Anda lakukan. Cari hari pernikahan Anda, jika Anda menikah pada waktu itu, umpamanya hari Minggu Kliwon. Pada hari Minggu Kliwon itulah. Anda wiradati atau Anda sarati dengan cara bangun nikah. Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi. Tetapi Anda saya sarankan untuk membikin selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng tadi. Tumpeng yang dilengkapi dengan urapan, juga telur ayam 20 yang ditaruh di sekelilingnya yang sudah direbus dan ditaruh mengelilingi tumpeng juga ayam ingkung dengan nasi uduk serta buah-buahan kemudian undang teman-teman atau sahabat Anda dan katakan pada mereka kalau hari Minggu Kliwon ini saya membangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami bisa selalu mendapatkan kebahagiaan seperti saat kami berdua dahulu menikah kiranya kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa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 Mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah Seperti yang dilakukan kebanyakan orang Orang Jawa zaman dahulu itu untuk melakukan kegiatan yang bersifat sakral Ini yang dipakai hari dan pasaran, bukan tanggal masehi atau tanggal jawanya Nah, demikian penjelasan tentang watak Sifat dan karakter sekaligus pekerjaan juga tentang jodoh pinasti bagi rekan-rekan saya yang lahir di hari Pon Semoga ini semua bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya. Sekian, rahayu, rahayu, rahayu, sagunging dumadi. Hãy subscribe cho đường Ghiền Mì Gõ Để không bỏ